Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe-subscribe channel yang mantap ini kawan. Nah ini ada informasi dari Ferdinand Hutahayan ya terkait Anies. Nah ini perlu juga didiskusikan ini kawan. Ini saya ambil dari media online Trend Muslim ya. Dengan judul Ferdinand Hutahayan sebut Anies Baswedan bukan pribumi. Andi Sinulinga mengatakan mantan napi ini kalau ngomong memang suka ngasal. Nah itu judulnya kawan ya. Politikus Kawakan Andi Sinulinga membantah tudingan Ferdinand Hutahayang yang menyebut Anis Baswedan bukan pribumi. Anis itu pribumi bim bumi Putra Tong, kakeknya salah satu tokoh yang ikut mendirikan negara RI ini. Ungkapnya dikutip Fajar. Nah, Kader Golkar ini bilang, politisi yang baru saja bergabung ke Partai Gerindra itu menurutnya asal ngomong saja. Andi Sunilingga pun mengungkit sepatu jam perdinan, mulai dari menjadi tim sukses Jokowi hingga akhirnya menjadi politisi Gerindra. Ya kan? Mentan Nabi ini kalau ngomong memang suka kali ngasal. Dulu dia dukun Jokowi, sibuk ngata-ngatain Prabowo. Lalu kecewa dengan Jokowi, berbalik dukung Prabowo, dan sibuk busuk-busukin Jokowi. Jelasnya, diketahui sebelumnya Ferdinand Hutahayan menyoal Rahman Baswedan, nenek Anies Baswedan yang dianugerahi pahlawan nasional. Hal itu disampaikan melalui video yang tersebar di media sosial. Ia mengaku heran kenapa ada orang-orang keturunan Arab yang dianggap berjasa bagi bangsa ini. Ini kawannya Ferdinand Hutahayan. Di sini saya sedikit ber, berbicara. Ya, ini. sebenarnya kawan, ya Pak Prabowo sendiri itu tidak ada mempermasalahkan ribu minum no perbu ini. Ya. Pak Prabowo nih ya dengan Gerindra nya yang nasionalis. Siapa pun warga negara Indonesia ya, dia adalah bangsa Indonesia. Nah, kalau saya lihat pernyataan Firdinang Hutahian ini banyak yang senang ya, khususnya pendukung Pak Prabowo. Saya ini kan pendukung Pak Prabowo. Tapi saya tidak senang dengan apa yang disampaikan Firdinang Hutahian ini. Karena apa? Ini buru, bisa merusak citra Pak Prabowo dan citra Gerindra. Terkait hal yang seperti ini. Artinya Orang akhirnya tidak simpatik. Ya, seakan-akan Pak Prabowo dengan Gerindra adalah berjuang untuk pribumi. Nah, ini ini kalau dari kacamata saya. Ya, bahwa ini bahkan bisa mengurangi simpati kepada Pak Prabowo dengan Gerindra dengan ucapan-ucapan terdinang utahayan terkait masalah pribumi-nobru pribumi. No, rubumi. Bagaimana menurut sahabatku terkait ini? Ya, karena selama ini Pak Prabowo ya kemudian dengan Partai Gerindra nya adalah nasionalis sejati. Yaitu berbicara tumpah darah Indonesia. Jadi tidak ada sekat-sekat di situ. Apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya. Jadi ini bumerang ya bagi Ferdinand Hutahayan. Kalau mengatasnamakan sebagai orang Pak Prabowo atau Gerindra, jangan permasalahkan peribumi-peribumi. Karena ini akan, yaitu tadi bahkan bisa jadi Pak Prabowo akan hi, apa merusak citra baiknya. Jadi silakan berdinas berbicara, tapi jangan atas atasnamakan Pak Prabowo dengan Pak Gerindra eh, dengan per, atau partai Gerindra nah itu jadi di sini kita sebagai rakyat Indonesia ya nah, ini ini kenapa saya berbicara begini ya tidak sedikit yang ada di Greenland itu kan dari multi etnis ya dari etnis tionghoa etnis arab suku Jawa banyak disitu, di situ di itu, itu banyak jangan sampai dengan Ferdinand berbicara begini Ya, tersinggung mereka, kan? Jadi, ini perlu lagi dibahas. Itu yang pertama, kawan. Yang kedua, ini mau menjalankan pilpres ini, Ya saya sebagai sahabat murah Indonesia, hanya serantiasa berpesan. Jika beda pilihan, beda pilihan dalam pilpres, ya, biarkan itu terjadi, kawan. Jangan putus tali apa jangan putus tali silaturahmi hanya karena beda pilihan dalam Pilpres. Nah, itu juga tidak baik. Karena sudah mulai ada beberapa orang itu ya jadi korban-korban politik. Beberapa teman saya juga seperti itu, ya yang dulu sama-sama saya ya mendukung Pak prabowo Subianto 2019. Kemudian ada yang pindah ke Anies Baswedan Kemudian di situ dia memutus tali silaturahmi. Ini namanya korban politik. Ya jangan kena beda pilihan. Saya ini bergaul sama siapapun. Siapapun. Di sini, di tempat saya ini, ada pendukung Pak Ganjar ke sini ngobrol-ngobrol diskusi. Pendukung Pak Anies, pendukung Pak Prabowo. Dari berbagai partai politik juga. Bisa datang ke tempat saya di sini? Jangan karena beda organisasi ya, beda parpol, beda pilpres, terus apa-nya? Yang lain pengaruh di dalam salib. Yang pengaruh juga ada itu. Ah, kalau oh, nggak salah, dia ya, beli berapa biji? Isman punya lah. Nah, ini kawan, ya, sorry tadi Bunda nanya masalah lain yang tertunggu dari tadi. Jadi sekali lagi jangan karena beda pilihan di capres, kemudian memutus tali silaturahmi. Dan juga saya juga berpesan, tidak perlu menyebar hoax fitnah kepada capres cawapres yang tidak kita dukung. Kembali ke diri kita masing-masing bahwa menyebar fitnah, menyebar hoax itu dosa menurut agama yang kita anu. Ya, Pak Prabowo bilang masih, mari kita politik bersih. Ikuti. perlu perlu bilang 1000 kawan itu sedikit, satu perlu itu banyak. perlu nah, kita diajarkan yang begitu-begitu. Kalau saya patokannya di situ, makanya saya banyak teman saya, banyak kawan saya. Datang ke tempat saya, silaturahmi. Ini yang paling mantap, kawan. Bagaimana menurut sahabat? Bagaimana videonya, kawan.